]MM. Assalamualaikum met. Ketemu lagi di YouTube channel kita. Masalah emang eh, ada? ada, tetap bersama Mimi di sini. Ada Kakak Cindy, juga Mbak Inka. Hari ini aku sih yang mau curcol, biar gantian ganti. masalah? aku dikomplain Uh -huh. aku kalau di rumah marah terus, <tuh> lain. <Luar tuh> Mimi pemarah, ya kan, masa sih? Aku nggak ngerasa aku di marah, aku pun marah loh. Padahal, nggak hmm. tahu deh. Tapi kan Mbak, aku ngerasanya emang itu aku gitu. Emang aku tidur gini aja gitu. Mimi pemarah, ya nggak ngerti. Kuto orang hmm. rumah bilang aku oh, pemarah, terus nggak mau rubah ya bukan gak mau berubah karena kan aku merasanya ya emang aku pemarah gitu orang rumah lah yang ngertiin aku aku juga dulu hmm. dari dulu deh kecil perasaan aku begini-gini aja kan hmm. terus mereka ketemu suami ketemu anak yang cuma baru belasan tahun gitu kan aku hmm. ketemu mereka istilahnya nih selama hmm. aku hidup hmm. kan hari mereka dong yang ngertiin aku oh. aku udah ngasih sifat aku kayak begini gitu loh mbak Ya kan bener kan ya Mbak Indah ya? Menurut Mimi menurut Mimi mau bisa berubah nggak? Kan tapi sifat Mbak, emang sifat bisa dirubah? Udah dari lahir dari sananya gitu Ya mm -hmm, aku... ya, sifat orang pemarah itu mm -mm. sifat mm -mm. ya? Emang gitu, ya, gitu kan Mbak? Gitu ya. Emang mbak harus rubah Bisa Mbak kalau mau dirubah Ya, nah, sekarang kan tergantung Mbak Mbak Inka udah bilang, nah sesuatu yang aku tunggu-tunggu <laughs> Iya. Kan kalau kita kan, e, kalau pemarah kan berarti banyak masalah dong ya. Sementara hmm. kan kita, masalah emang ada. Iya. Kan? Berarti lo kalau marah masalah. sesuatu yang lo gak suka kan, Nih? Iya. Berarti ya, kan yang banyak masalah suka, gitu iya, kan, kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Berarti gitu hmm. ya. Hmm. Iya, kan. Iya, hmm. hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya. ya. Kembali lagi kepada, kan kita mau pakai sudut pandang spiritual. ya kan. Hmm. Nah Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa Dalam tubuh manusia ada segumpal daging hmm. Kalau daging itu baik, baik perilakunya hmm. Daging itu bernama kalbu Atau hati ya Mbak, ya? Atau hati hmm. Jadi perilaku kita, sikap kita ditentukan oleh isi hati. kalbu kita Oh, okay. berarti hmm. Berarti perilaku kita bukan karena sifat sifat, sifat kita. yang bawaan hmm. itu ya ini hmm. memang persepsi yang ada di dalam hati kita oh. ya kan hmm. ya, kalau persepsinya hmm. diganti ya perilakunya ganti dong berubah jadi siapa hmm. bilang nggak bisa berubah oh jadi hmm. sifat pemarah itu jadi hmm. sifat pemarah itu sebenarnya bukan sifat, sifat dari, dari lahir, lahir ya Pak ya Mbak. Bukan, bukan coba sifat. ya kalau hmm. dari lahir Betapa zolimnya Allah menciptakan uh, manusia yang dari rahir udah ditentukan akan masuk Berapa, neraka ya Mbak Iya ya, oh iya, Tentu karena Allah, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak mungkin iya, iya. Karena di dalam Al-Quran Allah udah bilang enggak boleh marah ya Mbak ya Ya Allah bilang kan marah itu setan, aku bersama orang sabar, marah itu, sabar itu utama Jadi marah itu dosa Tunggu tak apa pun alasannya hmm, hmm. Tunggu dulu, tadi hmm. Mbak Inka bilang kalau pemarah itu setan, jadi maksud oh, <laughs> <laughs> ya. mbak Aku set Gini Kalau aku sih bilang begitu Mungkin ketemu ini Mbak Jadi, aku saat itu sedang menjadi setan hmm. Menghasut ya. diriku untuk keluar koridor Kalau oh, marah, marah itu sifat oh, setan gitu kan, ya. Kan, ya Manusia itu diciptakan hmm. bukan Hanif <laughs> Ya. Kan kita tuh sebenarnya manusia itu sempurna Apa sih maksudnya hmm. sempurna? Hmm. Manusia itu harusnya tidak pemarah Manusia itu harusnya tidak zolim Manusia hmm. itu harusnya tetap taat Harusnya hmm. Namun karena kebodohan Dan ego serta hasutan setan Kita jadi, jadi ya. terlempar orbit yang harusnya kita dalam orbit ketaatan Kita terlempar menjadi pembangkangan hmm. Soalnya kan kita hmm. itu ya, Mien, hmm. dari kecil iya, kita sudah terbiasa kan, hidup ya, di lingkungan hmm. yang kalau ada yang salah marah. Iya. Hmm. Yang mm. gak sih, ya, Yang mm. gawat itu, mm. ya itu tadi, Mimi sebenarnya gawat banget tuh punya persepsi mm. udah nggak bisa diubah marah itu ah, sifat saya tuh dari jadi orang yang harus ngertiin aku. Iya gitu tuh. Kalau orang ICU gue deh nih, <laughs> I see mm -mm. Kalau orang ngerti kita suruh orang ngerti kita nggak apa-apa tapi ketika kita bilang pemarah dari sananya maka kita membenarkan segala sesuatu yang membuat kita marah ke kita perilaku ya kita itu, akan tidak benarkan. Iya. Kita jadi nggak gitu. gitu. hmm. nah, mau. Karena memang dari sananya gitu. Tidak enak sih mbak ya. Pikir, hmm. kan? enak losin. Pasti. Iya kan? Pasti lami. Iya. Mana enak kan? Dikepanggang. Garu. Garu. Iya. Hmm. Niat itu sifat sifatnya setan lagi. sifatnya gitu. setan. Hmm. Dan setan itu saya sendiri. Iya Iya. Ya, mbak. Jadi mbak. justru aku yang jadi setan iya. buat orang lain gitu ya mbak ya. Jadi buat aku sendiri juga. Jadi memang kita harus menyadari bahwa uh, untuk bahwa ini hati kita berarti isinya hmm. tidak sesuai dengan Quran berarti hmm. kan persepsi kita harus kita rubah ya, ya sudah kan? pandang pandang ya. karena Allah sudah memberikan semua hmm. yang kita butuhkan untuk uh, bisa terasa uh, bisa tertancap di hati itu Allah udah kasih, Allah kasih kalbu hati, Allah kasih mata, Allah oh, kasih telinga, Allah kasih juga Al-Qur'an dan Allah juga kasih uh, uh, panutan Jadi kita Rasulullah kan bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah, tapi gak mungkin uh, kemarahan itu adalah dari sananya <laughs> Gak gak ada ya Mbak pasti. sebenarnya ya Allah tidak menciptakan gak. aku ini sebagai seorang yang pemarah gak. gitu ya, mungkin, ya. Gak mungkin. Gak mungkin gak ya mungkin, gak mungkin oh. Allah menciptakan gak. manusia yang dari awal dari lahir udah diarahkan ke neraka gak. yang gak mungkin Berarti sebagian besar kita manusia yang menganggap marah itu oh, wajar gak gitu mungkin. kan gak. Berarti yang salah ya itu ya Mbak gak ya, persepsi kita persi. ya Iya, enggak sesuai dengan aturan <tuh> Hmm, terus terus hmm. ngapain? Nah, karena kita tahu bahwa perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu kita, hmm. keyakinan yang berada di kalbu hmm. kita, tentu kita harus mencari cara bagaimana janji-janji uh, Allah atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu menjadi, menjadi satu, sesuatu keyakinan yang ada di dalam di kalbu kita, aku ya. Contohnya nih. Hmm. Kan kita yakin banget, ya. Ini ya keyakinan yang tertancap di dalam kalbu seluruh umat Islam. Aku tahu. Apa? Babi itu haram. Ah, hmm. ya kan? kan itu tertancap banget nih. Sangking yakinnya ya. gitu, sangking yakinnya. Kan yang haram makannya ya. Hmm. lihat gambar, -gambar babi, hihihi gitu. Karena kan lewat kalau tertancap. kita ke pasar lewat gerai babi, gak mau lewat sana, ada babi. Karena kan yang haram makannya. Hmm. Artinya apa? Sebegitu hakul yakin. Ya terhadap Bihara nah, itu ya Yakin banget ya. ya Nah bisakah oh. Kita sehakul yakin itu bahwa marah itu Sama juga menutup pintu Tuhan masuk ke dalam kalbu kita hmm. Marah sama juga membuka pintu neraka Bisa enggak seyakin itu Gimana oh, sih iya, iya, Mbak caranya gimana tuh hmm. Mbak nah. Tapi bisa ya Mbak bisa nih Kalau enggak bisa, bisa gimana kita Tuhan nggak bisa membuat kita taubat dong Mm -hmm. Oh ada tobat. Iya. Tapi kan selalu Tuhan memberikan banyak cara. Nah tinggal kita mau atau enggak. Mm. Tapi kalau kayak tadi Mimi udah bilang, ini kan udah dari Sononya langsung Grek tutup pintu untuk perubahan. Hmm. Ya kan ya. Oh, ya, bahaya ya, ya, bahaya banget ya Iya, bahaya, bahaya, bahaya banget, bahaya banget. Bahaya See you, hmm. IGD, hello iya. ya kan jadinya hmm. Jadi gimana-gimana Mbak, caranya ya, ya. Gimana, Tuhan sini juga nanya Caranya adalah melakukan suatu proses perenungan Allah sudah menginformasikan sebenarnya hmm. Hmm. Di dalam Al-Quran Dalam al araf 179 Bahwa penghuni neraka Berisi jin dan manusia hmm. Yang tidak mau menggunakan Kagunya untuk Menghayati ayat-ayatku uh -huh. tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, uh -huh. tidak menggunakan telinga uh -huh. untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Artinya, perenungan dengan menggunakan hati, mata, telinga itu mutlak dalam hidup. Lalu, Rasulullah juga mengabarkan bahwa... Tak harus sejenak lebih baik daripada ibadah setahun Jadi Melakukan perenungan itu Menggunakan potensi yang alokasi ini Adalah sesuatu yang mutlak untuk Menurunkan apa yang ada di sini ke dalam kargo Kalau aku sih sebenarnya Ada Jadi artinya gini ya Ini susah banget menurunkan yang sejengkal ini jaraknya ya Dari sini ke sini kan cuma sejengkal ya Tapi susah sekali kita perlu satu metode yang memudahkan ini. Ada mbak. Nah, aku sih belajar hmm. membuat proses itu menjadi lebih mudah. Walaupun aku juga masih berjuang menurunkan ini ya. Hmm. Itu di uh, sekolah sekolah kalbu ya. Aku kan selama ini sekolah sekolah akal sampai jadi dokter. Ya. Nah, oh, kalbu aku lupa. Ada juga ya aku lupa. Ya. Allah memberi aku potensi kalbu. Ya, hmm. Kalbu ini nggak pernah disekolahin. Hmm. Jadi sekarang aku tahu, oh ternyata ini dua-duanya harus disekolahin. Sehingga dia bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Hmm. ya kan Makhluk yang cerdas akal dan cerdas kalbunya. Jadi kalbu ini disekolahin aku ikut metode Tafakur, di hmm. hmm. oh, satu majelis di Bandung, majelis yeah. Mutiara Tauhid. Hmm. Nah mereka um, punya metode itu, memudahkan banget menurunkan apa yang ada di sini menjadi kesini. Karena kalau ilmunya semua aku udah punya kan belajar ya. agama seumur umur, ya. apa mm -hmm. ya, mm -hmm. ya, enggak jadi? iya Aku juga belajar agama dari mm -hmm. iya dalam sekolah. Aja gitu ya, marah hari-hari ya. Iya. Jadi Maka kita supaya nggak marah itu mm -mm. harus uh. ada sesuatu yang kita turunkan dulu ke sini, ya Mbak Ya, yeah, yang semua membuat kita jadi otomatis nggak marah gitu yang menyadari bahwa marah itu adalah sikap, uh -huh. sikap itu ditentukan oleh kata Rasulullah isi kalbu kita. Uh -huh. Jadi kita nggak perlu nggak uh, pengen marah, tapi kita harus uh -huh. bagaimana caranya itu kita yakini ya, ada, itu. Ya, ada di kalbu uh -huh. kesadaran itu. Itu yang harus kita proses sendiri ya? Kan? dan ya. itu bukan melalui proses, kan itu proses menurunkan ke hati uh -huh. Berarti kan yang harus melakukan hati uh -huh. Nah, sementara kita pakainya akal, kita baca-baca, kan membaca kebisaannya akal Lalu kalau kita berpikir, misalnya, itu kan fungsinya akal, uh -huh. lalu kita menghitung-hitung Ya, padahal ya, aku udah ya. ikut itu Akan. juga loh Mbak yang nah. kayak meditasi gitu-gitu iya. yoga yang katanya membuat jadi zen iya. ya yeah. Yeah. Mm -hmm. bisa kan bisa, bisa, gitu. Tetap enggak, bisa. tetap, tetap bisa. aja dikomplain nah. ya, kan orang rumah kan. kalau seperti itu kan mereka <gat> ya. Se sebulan. <gat <gat> sehari, tentatif berarti itu ya. Tapi mungkin tadi caranya itu bilang itu enggak tentatif dia Mbak. Ya kalau kalau orangnya kan sudah sekarang gini, saya kemauan. Sentimentif nggak ganti-ganti, nggak kadang-kadang kayak makan babi kadang-kadang nggak. Oh, tentang babi ya enggak dong. Oh, itu. Kalau itu langsung. berada enggak. di kalbu enggak. keyakinan enggak. itu enggak. dia tidak terpatri. Gitu. Ya. Apapun, anjus situasinya ya. Dan aku mau tanya juga, enggak. apakah dengan makan eh, supaya kan ada nih latihan supaya enggak marah, enggak. Enggak. misalnya muti, puasa enggak. gitu kan? Apa benar bisa latihan gitu ya? aku mau tanya pernah latihan nggak kadang makan babi kadang enggak nggak apa kok bisa ya kan aku yakin nah, <g <g ya kok bisa hakul yakin ya karena memang kondisi banget lingkungannya dan lagi itu kita uh, jadi praktisi kita langsung lakukan hmm. jadi memang untuk menancapkan uh, keyakinan di dalam kalbu setingkat hakul yakin Bukan dengan melakukan latihan iya, iya. Tapi proses-proses iya. Itu ya Yang terus menerus iya. Fokus dan konsisten iya. Dan proses yang panjang iya. Dengan yang ber, dengan melakukan metode dengan benar iya. Baru kita bisa Jadi iya. ada proses iya. Proses, sih. Iya, iya, iya. proses iya. panjang ya iya, Karena iya. terus memupuk keyakinan-keyakinan iya. Yang akhirnya iya. Yang marah itu iya. jadi enggak ada gitu ya mbak, karena udah otomatis, otomatis ya iya. aduh bener sih, marah itu semua kondusif, kondusif banget, kondusif di, kondusif banget kondusif di lingkungan kita ya dimakain iya, iya. sedikit, ya kok marah dong, ya kan Masih. ya kan mbak, kan tadi, uh, kalau ini kan kasih contohnya pemarah mm -hmm. gitu ya berarti uh, kalau pemarah aja bukan sifat mm -hmm. kan ternyata itu kan karena isi, isi hati, hati mm -hmm. ya, isi kalbu yang Persepsi, kan, ya, persepsinya ya. Persepsi. salah mm -hmm. gitu kan Uh, itu berarti sifat-sifat yang selama ini kita uh, ya yunani ya sifat apalah sifat sombong hmm, sifat hmm. apa itu nyata balik lagi ke persepsi. isi hati persepsi mbak, ya persepsi yang, persepsi yang kita miliki persepsi yang kita miliki yang kita miliki di hati kita ya, ya, ya. Yang kita ya masuk ya. dalam hati kenapa hatinya? sih orang itu hmm, sombong hmm, gitu kan dan hmm, hmm, ya, hmm. dia punya persepsi bahwa uh, dia itu yang berkarya karyanya kekayaannya oh. hmm lalu hartanya, jabatannya, hmm. itu persepsinya karya dia hmm. padahal kan dari sudut pandang spiritual itu semua karya Tuhan karya manusia oh, cuma okay. satu ketaatan dia terhadap Tuhan dan Rasulnya cuma itu aja ketaatan yang lainnya enggak mau punya anak atau enggak punya anak, karya Allah hmm. ya kan jodoh, karya Allah hmm. mati, sakit, hmm. dari karya Allah pernah hmm. enggak kita uh, aku punya teman nih Hidup sehat, olahraga, hmm. makan teratur, serangan, jantung tuh Jadi emang sakit itu pemberian Tuhan, kita gak bisa menikti dia yeah. nah, Jadi dia. semua tuh karya Allah, sakit, sehat, miskin, kaya, hmm. eh, fisik, cakep, jelek, itu semua karya Allah Nah ketika kita tidak menyadari itu, kita itu siapa, hmm. maka Allah yang berkarya kita yang tepuk dada Hmm. jadi persepsi hmm. dia, dia, dia yang berkarya ya. itu persepsinya membuat dia, membuat dia mempunyai benar um. oh, rangkaiannya panjang banget di belakang iya. itu ya. Hmm. ternyata hmm. ya, hmm. Hmm. emang hmm. kita harus nah. mikir ya, hmm. ya. Hmm. itu terus diproses gitu ya. kalau hmm. hmm. mikir dikit hmm. hmm. masa sih Tuhan menciptakan manusia yang pemeramain? aja deh. iya pasti enggak. iya, Allah tega gitu kan ya. jadi langsung di arahin, <tih> <tih> hmm. Iya Jadi yang malu seperti begitu. itu hmm. Allah itu kan memberikan kita kan Kalbu itu putih bersih Ya <tih> nah, Kan kita yang mengisinya dalam hidup ini <tih> Ya yeah siapa motornya kita yang motorin, ya. motorin kalau kita ngisinya ya. salah otomatis ya. marah itu ya. jadi iya. wajar gitu ya betul hmm. jadi kita marah karena persepsi yang kita masukin ke diri kita sendiri ya. betul nggak ya. nah, ya. jadi ya. ini mas Cindy dan aku sekarang nggak bisa lagi nyalain nyalain hmm. setan <tuk> iya. Aduh setan nih. Si setan mirip tuh anaknya setan. Iya ya, selama ini setan kesian juga ya jadi kami hitam iya. loh kalau oh, Ma, kita masa kan Iya, <tuk> ah, Ya ampun. Persepsi kita. Oh gitu ya Mbak, iya, iya. ya ternyata persepsi kita yang sifat. salah. Iya. Jadi karena enggak sesuai marah. Betul, gitu. Ya? Betul. Iya, iya jadinya makanya persepsi iya. kita dulu yang harus kita iya. beresin ya iya, gitu -gitu. persepsi itu ya. Makanya kita kan sekarang membagikan iya. sudut pandang, oh. sudut pandang mm. uh, persepsi persepsi yang selaras dengan Al-Qur'an mm. supaya kita mampu menyelaraskan mm. diri dengan kehendak Allah dan rasulnya dalam hidup mm. ini. Mm. Gitu. Karena tanpa persepsi yang selaras dengan Al-Qur'an sulit Ya. Kita melaksanakan tugas-tugas ketaatan. Iya Sulit sekali ya, ya, ya, ya. Satu yang ya. juga yang paling Sindi ingat banget Yang Mbak Inga juga sering berkali-kali ingetin gitu ya Bahwa hidup adalah ujian, ujian. hidup adalah cobaan Kalau kita marah berarti kita belum yakin bahwa hidup itu cobaan Iya, ujian. banyak sekali Karena kita marah terhadap cobaan, cobaan kita. kita gitu ya Mbak Iya, iya Iya Itu ya. itulah Dia ya, memang uh, Dan banyak sekali persepsi-persepsi yang tidak Qurani. Ketika kita marah tuh berarti kita ngerti. Oh, selama ini ilmu agama yang saya pelajari hanya mampu menerangi akal saya aja. Sia-sia iya, tidak iya. mampu menerangi kalbu kita Sementara kita kalbu <laughs> <laughs> ya, Iya ya tadi yang Mbak iya. bilang bilang hmm. Yang menentukan hati, sikap yang kita soalnya si hati, hati kita itu benar. kan ya, Allah. Itulah Allah. namanya Sika. orang yang merugi Sia-sia gitu ya Mbak iya. Jadinya, ya. Udah belajar Dik. agama Cuma buat pintar aja, pintar diskusi, hmm, pintar hmm. nasehatin, tapi... Perilaku, perilaku tetap aja, marah-marah, iya. ya. Sedangkan ya. tujuannya ajaran agama itu untuk e perilaku iya. kita, ya. Untuk hati, ya. Ya ampun, ketukar-ketukar, iya. ya. Supaya perilakunya uh, uh, salah, dulu. itu gitu. hanya karena persepsi itu ya. Persepsi yang iya. salah, yang iya. kita pupuk terus. Iya, itu. bener. Iya. Jadi taat itu action. Ingat hmm, aja action perilaku, action. bukan teori yeah. yang untuk dibahas-bahas. <laughs> tapi saat yeah. itu adalah satu action mm -hmm. bagaimana kita menjalankan hidup mm -hmm. dan me menghadapi persoalan-persoalan yang Allah berikan pada kita sebagai cobaan. Mm -hmm. Untuk apa? Untuk memilah-milah siapa yang layak ditempatkan di surga dan siapa yang pantas dilempaskan ke neraka. Mm -hmm. yeah. Yeah. Baingka, Baingka boleh nggak cerita? Mungkin Baingka punya satu contoh gitu ya yang di sendiri. Hmm. Nih, ketika ada Baingka menghadap, menghadapi sesuatu yang sebetulnya nih secara dunia, secara lingkungan marah gitu, marah. Tapi Baingka nggak marah. Banyak sih yang paling ini dulu ada masalah pada salah satu anak aku yang sangat sesuai Quran artinya cobaan banget ya nah itu semua orang sih nangis ngelihat perilakunya itu tapi aku ngelihat itu kebenaran buat aku jadi aku bukannya marah malah merangkul ya hmm. artinya um, anak ini kan nggak ngerti karena dia juga belum akil balik ya sudah nggak ada yang salah uh, aku uh, apa namanya melihat itu sebagai satu bahan perenungan dan bahan introspeksi Apakah ada yang kurang dalam membina jiwa titipannya ini? Lalu aku tahu oh ya mungkin waktu aku kurang atau apa memperbaiki diri uh, dan sudah uh, aku ambil pelajarannya meningkatkan kualitas aku, benar ya? Balik ke diri, diri, sendiri ya, diri, diri sendiri ya, dari sendiri ya. ada yang Kunci. salah kalau hmm. atau siapa saja Ada juga misalnya teman aku yang jelas-jelas gitu nunjuk-nunjuk sesuatu yang nggak aku kerjain. Kamu kan, kamu hmm. kan yang gini, kamu kan gini, gini. Hmm. aku cuma gini, kalau dia benar, ya aku harus memperbaiki diri, kalau dia salah, ya udah biarin aja, gitu, gitu. doang sih, jadi gak bisa marah juga, gak nemuin lah, gak, aku belum sekarang ini ya, hmm. sekarang ini aku tidak lagi menemukan satu alasan hmm. untuk marah enak banget mm -hmm. ya banget mm -hmm. tidak ya. menemukan satu alasan untuk mm -hmm. marah ya. karena dari sudut pandang Alquran semua yang terjadi dalam hidup ini wajar nah itu dia nah, itu biar bisa melihat wajah ya kan? itu, itu sih dihujat yeah. orang ya emang namanya percobaan hidup emang susah iya, gitu. ya. hmm. melihat anak yang nggak sesuai keinginan emang anak tua ya emang wajarnya ya. gitu apa lagi, coba ditipu orang Ya Alhamdulillah dikasih pahala ya kan Dibawakan perbekalan kita dizolimi, dizolimi enak <laughs> <laughs> Gitu ya Mbak <laughs> ya Gimana caranya Dizolimin enak Kalau punya gitu. keyakinan <laughs> gitu. gitu emang Ya, gitu, ya. emang ya ada marah ya Lalu, Apa yang mau dimarahin Bingung gitu. benar-benar benar. gitu. Kita mobil kita gak bisa masuk rumah Di depan dia taruh pasir Segunung gitu Kita gak bisa masuk rumah Lalu ini gimana ya, tapi dipikir, pas dia gitu ya, wah dia kan menzolimnya aku ya, waktu itu kita kasih tahu aja, boleh gak ini di pinggirin, tapi gak bergeming. wow, ini dia sedang memberikan pahalanya pada kita ya, gitu kan? langsung lagi mau parkir langsung mundur-mundur, terus kata mas Haji, kenapa mah, mari kita ke tokoh kue, menurutnya kue yang paling enak eh, langsung sorenya aku kirim, say so, thank you aduh, oh, itu iya. kekuratan Awal sudut tanam itu, gua tuh iya. bisa begitu asli ah, ya gitu ya, apa-apa ya, banget, banget kan? ya, nah. ya. Karena kalau kita pakai sudut pandang lingkungan, coba ambil. ya udah berantem ya, lah, mata kan? tapi itu jadi ini. Iya, itu jadi jadi jadi jadi Atau jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi belum sempat, jadi jadi jadi jadi masih juga, iya jadi juga, ya kan, pasti marah-marah juga nah, jadi nah, jadi nah, jadi nah, jadi nah, jadi nah, jadi nah, jadi jadi jadi jadi Iya, hey. yeah. karena yeah. itu ya yeah. tadi sudut panas spiritualnya, yeah. ya. Yeah. Dia yang yeah. yeah. mencerminkan mm. aku, dia sambil transfer ke arah lain gitu ya. Aku, aku yang mau marah coba, iya, iya. Yeah. Yang um, ini, yeah. pemahamannya yeah. di situ yeah. ya, yang persennya <laughs> itu ya, yeah. Aku cerita sekarang ya, Merasakannya kita. justru eh, uh, Allah itu luar biasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, uh. buat kita. Jadi, segala sesuatunya sudah diberikan gitu buat kita. Artinya, Allah tuh mau fasilitasi banget lewat dunia kita, ini. lewat apapun peristiwa, apapun hmm. yang enak nggak enak. Memang, Allah tuh fokus dan konsisten sama janjinya, akan memberikan ujian berupa nikmat dan bencana. Emang konsisten gitu. Jadi, hmm, ya, ya, bencana cinta, musibah ya. itu emang kasih sayang Allah ya. gitu. Terus juga kenyamanan. Kenikmatan, yang nikmati aja emang itu kasih sayang Allah Jadi memang e, yang aku rasakan sekarang Masa sih ada ajaran sebegitu canggih gak mau dipakai mm -hmm. Masa cuma mau diafal-afalin aja, yeah. dikaji-kaji Terus kapan nama ini ngapain Nah, kapan kita merasakan keindahan ajaran ini sementara ajaran itu, itu, itu untuk selama kita ya, hidup iya, ya itu kita pakai dalam kehidupan digunakan ya, kita survive lalu kapan kak pali semur aku nih udah maghrib istilahnya ya masih masih mau belajar belajar terus terus kapan kapan merasakan keindahan ajaran Tuhan iya aduh Iya ya. Terbuka banget jadinya jadi jadi bisa ya jadinya Mimi. Jadi sifat Iya, jadi sifat itu bukan, bukan sifat I tapi iya. itu sikap yang ditentukan. yang ditentukan oleh persepsi I dalam iya. kalbu aku gitu I ya iya. Mbak ya. Dan I itu iya. bisa dirubah saat aku mau merubah iya. sudut pandang memilih iya. persepsi yang iya. sesuai iya. dengan Al-Qur'an iya. itu ya, dengan iya. pedoman hidup kita ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Orang yang pemarah itu bisa menjadi tidak pemarah dengan belajar tidak marah. Maknanya adalah tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Tinggal permasalahannya adalah mau atau enggak. Hmm. Mau kalau mau, maulah ya bisa. Bisa ya, hmm, berarti hmm. bisa ya Mbak Ibu, kayak, ya. eh tunggu, aku mau banget kayak gitu, uh -huh. kan uh -huh. mau Capek, banget. capek, marah-marah terus, capek dong, lupa li udah dikomplain komplain, masa aku mau uh -huh. jadi setan terus ya kan, uh -huh. buat uh -huh. orang lain, menghasut orang lain terus Aku gak mau kayak gitu, tuh eh, tadi, munggu. eh apa? Hmm. Kalau kita marah terus, sama juga kita sedang menasehati anak kita, yeah. bahwa, nah setiap hmm. masalah dalam hidup, solusinya adalah Mantul kan, jadi yes. akan kita nah, jawab Jadi oh. memang kita harus mau melakukan perbaiki. Iya. iya, mau, mau aku Mbak. Tapi mutlak, iya iya mutlak. Hmm. Right. Tapi tadi di mana Mbak, di mana Mbak Inka bilang aku bisa oh, belajar. Baik, mau, iya, mau, iya, mau. Aku tuh di uh, ini tuh ada metode metode tafakur itu di Majelis Mutiara Tauhid hmm. di Bandung. Hmm. Ya nanti kalau ini ntar kita japri japrian oh, yes. gimana sih? Iya, ya, oh, karena oh. memang kita butuh sih satu metode hmm. yang lebih memudahkan proses yes. ini. Gitu. Hmm. Gitu. dia bukan aliran, bukan ajaran, gratis semua di sana itu karena memang Asik. mereka bukan uh, aliran atau ajaran, bukan organisasi pula yang ada hmm. iuran. Hmm. Itu hanya satu metode. Gimana sih cara sekolah, gitu. sekolah, sekolah ya. Baru, ya. Oke, okay, mm -hmm. Alhamdulillah, jadi aduh senang banget Mimi, ternyata bisa dirubah kalau aku mau yang Mbak Ingka, mm -hmm. ya. tapi aku mau, semangat mau, yes, mm -hmm. karena aku mau hidup aku masalah, emang ada, ya kan, karena masalah emang ada, cuma ada di Facebook, Instagram, Youtube channel, Spotify, dan TikTok, <laughs> yeay. Aku tunggu juga ya Soulmate ya untuk sharing uh, masalahnya dan juga sharing bertanya dan sebagainya Karena kita semakin banyak masalah, kita semakin senang untuk kita bahan belajar Iya kita makin bisa berbagi wawasan mengenai masalah menjadi tidak ada masalah Yes, yes, terima kasih banyak, Mbak Inka. Ya, anul mulai happy kasih. banget. <laughs> Tanya, ada <laughs> jalan keluarnya yeah, yes, ya. akunya iya, mau iya, yes, iya, iya, kita iya, iya, iya, iya, Ya, iya, kita pamit mundur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.